Oke guys, kembali lagi sama motor Club. Jadi hari ini kita, bakal gue bakal ngerakit motor gue yang satu, yang 250, yang gas gas 250 itu, karena lagi gue bongkar-bongkarin semua, kayak gue rapi rapihin Dan hari ini baru beres dicet semua part-partnya. Jadi nanti kita bakal ngambil ke tempat cet, terus kita pasang-pasangin kita rakit. Mungkin yang pertama gue setel velg dulu sih, gitu. karena velgnya gue bongkar, gue cet lagi. Dan gue pakai motor yang ini biasa ini kalau oh, ini mah yang satunya jadi hari-hari sekarang gua pakai ini karena yang 250 lagi kebongkar nanti kita lihat di belakang rangkanya ada di dalam coba kita masuk ke dalam nah jadi ini dia rangkanya Ini gua copot-copotin semua Ini sampai tinggal rangka terus ini bagian body body nih Body jok radiator semua ada di sini nih bannya juga gua lepas jadi kemarin habis gua bersih-bersihin semua gua pretelin tinggal rangka doang terus rangkanya gua cuci gua bersihin lah pokoknya <tuh> gua detailing dikit-dikit biar bersihkan terus usd gua cabut gua cabut triple clamp monoshock semuanya gua revend baru lagi sama velg juga velg tromol gua revend baru lagi nanti habis ini kita ke tukang cat kita ambil alat-alatnya terus kita bawa ke sini pokoknya semua sampai blok-blok mesin semua gua cat nah ini mesinnya nih jadi blok kiri-kanan gua chat sama tutup headnya juga jadi posisinya kebongkar semua kalau mesin enggak apa-apa ini mah cuma dibuka doang blok mesinnya karena gue pengen ganti warna-warna apa nanti kalian lihat sendiri untuk warna mesinnya gua jamin warnanya cakep ini Oke okay. ini mesin nih body-body semua gear pokoknya ah kebongkar semua lah ini nanti pusing pasangnya ini karena dari kaliper semua tuh hampir tinggal arm doang cuk nih arum sama rangka doang yang masih sama semuanya gue bongkar gue cabut oke langsung aja kita ke tukang catnya. oke nah jadi ini dia ini velgnya gue repaint baru lagi jadi gue jadiin warna merah yang tadinya hitam kan velgnya gue ganti merah gue repaint merah maksudnya ini depan belakang jadi gue copot semua nanti kita ganti jari-jari baru ini triple cleannya gue cat merah juga karena kemarin merahnya udah pudar jadi gue cat. Bagusnya sih dia nudes sekolah triple claim. Cuma karena lumayan harganya guys jadi ya kita chat biasa aja. Tapi hasilnya bagus sih, merah. Merah candy. Ini velg ini master yang belakang. Pokoknya gua chat semua nih. Terus ini semua engine guard. Nah, ini monosoknya Gue suka warnanya anjir, warna monosoknya. Nih. oke warna apa gitu sama per pair pernya juga semua gue cat monosoknya jadi nanti kita ke tukang sok, ke tukang velg, masang velg, terus kita ke tukang sok masang ini monosok, sama ini semua. Romawi dalam pak deh. Ini cover radiator, ini bracket, kaliper semua. Ini stang juga gue cat merah merah Ini. Blok mesinnya pak deh. Oh. Ini yang paling gue suka, warnanya nih, blok mesin. Anjay, nih deket kali depannya gue cat mantep. anjay warnanya gue sih gue warnanya. Anjay. Nah, jadi ini tutup headnya gue merahin, gue warnain merah candy. Terus ini blok mesinnya, cakep kan? Ini warna coklat Yoshi terus beli paduin sama hitam. Hitam dong, backlight aja, Nah. Jadi, kita pasang dulu blok mesin, terus kita ke tukang velg, bawa velg di stel, terus ke tukang sok juga pasang monosoknya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Nah, ini lagi proses pemasangan per velgnya udah gua bawa tadi ke tukang stel, nanti siang baru beres. Pokoknya, semua gua bongkar lah abis ini kita balik rakit sedikit dulu sambil nunggu velgnya jadi soalnya velgnya nggak bisa langsung jadi agak siangan paling Oke okay, akhirnya ini udah sebagian kekumpul sih Nih monoshock udah kepasang. Nih warnanya cakep kan warna tabungnya nih. ada awas lecet baru dicet soalnya. Warna tabungnya cakep kan. Nah, anjir. Cuma ini agak terlalu mudah sih. Tadinya gue minta agak gelap sedikit. Cuma nggak apa-apalah pada telanjur ini monoshock udah kepasang triple clamp udah tuh ini blok semua tinggal pasang tinggal velg-velg masih di tukang stel beresnya agak siangan sebenarnya sih bagusnya kalau bagian triple clamp kayak gini tuh bagusnya di anodize sih karena dia bahannya CNC kan triple clamp sama tromol depan belakang tuh bagusnya di anodize cuma kalau anodize tuh biayanya mahal dua kali lipat dari biaya cat biasa kayak gini jadi ya gue putusin buat sekarang ya chat biasa dulu kita lihat awetnya sampai kapan tapi kayaknya ini lumayan lama sih awetnya kalau udah mulai-mulai jelek warnanya baru kita anodize. karena biarpun udah dicat kayak gini di anodize lagi masih bisa paling dilunturin lagi warnanya nanti jadi gitu karena ya menghemat biaya lah kalau anodize tuh kalau dihitung-hitung semuanya ini ya velg tromol semua triple claim ya habis-habis bisa satu juta, juta lebih sampai 2juta lah habisnya kalau ini kemarin gue cuma habis berapa ya? Pokoknya nggak sampai sejuta lah ini gua cat semua ini. kalau anodes di atas sejuta, hampir 2 jutaan lah, mungkin 2 jutaan mungkin atau lebih kalau ngecat semuanya. Jadi ya gitu, demi menghemat budget jadinya ya udah gua cat biasa. Nih kaliper kaliper lagi master remnya juga gua cat. Tadinya gua pengen metalik yang ininya tutup master remnya cuma udah terlanjur yang dog dikasih finishingnya maksudnya gua pengen ini warna master remnya warna ini. Tutupnya warna merah candy tone, cuma metalik. Cuma ini udah terlanjur dog. Ya udahlah. Ini juga. Gue pengennya metalik tadi padahal. Dan ini gue rencana pengen beresin sehari ini. Ya kalau beres sekarang kan, gue mau ngejar buat nanti acara Bandung Supermoto Day tanggal 18 hari Minggu ini kan. Jadi ya kalau keburu buat hari Minggu nanti. Kalau enggak ya udah terpaksa nggak bisa pakai soalnya gue pengen pakai motor ini ini blok mesinnya ini warnanya warna coklat Yoshimura sih dibilang ini jadi ini nanti dipaduin sama warna hitam nah ini untuk tutup rumah koplingnya gue kasih warna hitam anjay cakep kan gue kasih warna hitam biar pas gitu yang blok kirinya ini nanti yang tutup ininya gua ganti yang udah pudar cuma kemarin lupa dicabut ya udah. tadinya gue mau ganti warna biru, cuma ah warna biru kan udah ada motor yang satu, jadi pengen warna lain ya udahlah. gue tetap jadi warna apa? tetap pakai warna merah doang. cuma velgnya gua ganti merah karena kan sebelumnya velgnya hitam nggak. kalau hitam terlalu monoton gitu. motor gua kayak nggak berwarna gitu. jadi ya udah velgnya gua kasih merah, chrome-nya gue merah. oke, jadi langsung aja kita rakit sedikit-sedikit sambil nunggu velgnya jadi. Sekarang kita lanjut lagi. Semalam beresnya semalam sih dari jam da, pokoknya dari gua rakit jam 10 baru beres tuh jam 11 malam. Tapi ya karena gua cap cobain video tadi malam tuh kurang jelas, jadinya ya udah gua putusin buat lanjutin hari ini. Ini jam 3, udah sore udah terang jadi biar lebih kelihatan jelas aja warnanya kalau jam segini ya kan. Kalau malam dia nggak akan kelihatan jelas warnanya Jadi hasilnya kayak gini Ini udah kepasang semua cuma baru kepasang kaki-kaki Velg USB sama monosok mesin lah sama semalam sekalian naikin mesin terus pasang blok kiri kanan biar nantinya nggak terlalu apa nggak terlalu bertereran part-partnya makanya gue suruh langsung naikin mesinnya jadi kayak gini tampilannya velg jadi gue putusin buat pakai warna merah lagi sebelumnya kan warna hitam maksudnya sebelumnya velgnya warna hitam jadi gue putusin sekarang buat warnain jadi warna merah sedangkan tromol emang bawahnya udah merah cuma gue repaint lagi biar merahnya lebih Keluar karena yang sebelumnya merahnya udah pudar, jadinya kayak gini tampilannya: piringan merah, tromol merah, terus velg merah. Yang belakangnya juga sama, velgnya gua kasih taruh berisik Yang belakang juga sama, velgnya gua kasih merah, tromolnya juga gua merahin. Sama gearnya juga tetap, cuma gearnya ini gak gua cat karena warnanya masih bagus. Terus untuk bagian monosok ini, gua cuma repaint tabungnya aja. Eh tabung ya tabung sama pernya jaguar ipen jadi warna merah Cuma ini ada lecet-lecet pemasangan dikit sih pas pemasangan ya udahlah lah nggak apa-apa Terus bagian master rem Gua juga belakang sama depan ini dia Stang juga gua ripen merah Bagian blok mesin juga gua repain. Kiri kanan jadi tampilannya kayak gini hasilnya. Cuma ini belum 100% kepasang semua. Pokoknya kemarin gue copot-copotin semualah part-partnya gue rapi-rapihin. Yang sekiranya warnanya udah jelek gue repaint lagi biar warna baru hasilnya lebih bagus lagi ya kan. Lebih rapi lah. Entah kenapa kalau kelihatan Supreme gini doang tuh kelihatannya cakep kan ya? tuh. Kayak kelihatan gagah gitu. Cuma tetap nanti gue pakai pasang body juga nggak mungkin kayak gini kan. Untuk warna body gue tetap pakai warna hitam. Nanti dekalnya Ya hitam cuma ada merah-merahnya gitu, striping merahnya Jadi yang gue ganti warnanya tuh cuma Ya bagian-bagian triple clamp Eh nggak diganti sih Triple clamp awalnya merahnya udah pudar Gue cat lagi biar warnanya lebih keluar lagi Yang gue ganti warnanya itu warna velg doang Yang tadi awalnya hitam Gue ganti jadi warna merah sekarang Jadi full merah Dan ini dia tampilannya kalau dari sebelah kanan nih. Ganteng kan? Anjir Gue seneng nih warna bloknya ini Coklat jasimura dibaduin sama warna hitam dok jadi ini misalnya kayak cantik. Gak tau ini coklat jasimura atau coklat apa, pokoknya mah, kata tukang shitnya coklat jasimura ya, udah, gue tau nih, Cantik kan warna bloknya, anjir ini gua kasih warna hitam dog. Tapi tulisannya tetap gua kasih merah. Eh, awalnya tulisannya orange nih, terus diubah jadi warna merah. Ini tampilan dari belakangnya. Ini bagian swing arm, bagian rangka, semua cuma gua cuci, terus gua poles sedikit, gua gosok-gosok sedikit lah, biar keluar warna apa sih, warna aluminiumnya biar lebih keluar lah. Pokoknya kemarin tuh gua full detailing semua rangkanya, ini gua full detailing, gua bersih bersihin sampai dalam-dalam. Karena tadinya gua pengen cat rangka ini, gua pengen itemin cuma ribet harus cabut semua gua swing aram semua terus gue harus bawa rangkanya ke tukang cat. Makanya ya udahlah, nggak usah dicat. gue putusin rangkanya dibersihin aja, dibersihin sama digosok dikit biar warna aluminiumnya lebih keluar. Tapi kalau kata gue sih lebih cakep kayak gini sih. Ada kesan warna aluminiumnya kan. Rangkanya tetap warna asli. nggak usah dicat. gimana menurut kalian cakep kan jadi nanti kita lanjutin lagi proyeknya kalau udah beres semua part-partnya udah beres dicet sekarang kita biarin gini aja dulu oke jadi nanti tunggu aja video selanjutnya kalau udah beres semua pasti gua bikin video like kayaknya nunggunya agak lama sih jadi ya mungkin enggak langsung muncul part 2 nya pokoknya ditunggu aja lah nanti videonya ada oke jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk videonya nanti kita lanjut lagi see you next video